Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasannya atau ke tutorialnya teman-teman ya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara mengembangkan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan ini dia cara menghapus file sampah yang ada di pc atau laptop Nah teman-teman untuk cara menghapus uh, file sampah yang ada di pc atau laptop kamu langkah pertama kita buka menu Windows ya teman-teman ya kita buka menu start atau menu Windows nya teman-teman jika sudah ambil menu seperti ini teman-teman kemudian kita uh, pilih menu yaitu run ya teman-teman ya kita klik yang menu run ini teman-teman ya yang ini Nah, jika sudah, nampil menurun seperti ini, teman-teman. Kemudian, untuk cara yang pertama, menghapus file sampai yang ada di PC atau laptop kamu, kamu ketikkan di sini yaitu prefek ya, teman-teman. Ya, -teman. yang ini, teman-teman. Ya, teman -teman. oke, kita ketikkan di sini yaitu prefek ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika sudah diketik uh, prefek atau sudah ditulis prefek kemudian kita uh, klik "Oke" OK aja, ya, teman-teman kemudian kita klik continue teman-teman kita tunggu loadingnya ya teman-teman ya nah teman-teman sini ini adalah file-file sampah yang ada di pc kamu atau laptop kamu teman-teman untuk cara menghapusnya kita hapus semua aja ya teman-teman ya karena ini adalah uh, file sampah ya teman-teman ya kita tandain aja semua teman-teman nah jika sudah ditandai seperti ini kemudian kita klik, langsung klik hapus aja ya teman-teman ya karena ini file sampah teman-teman Klik hapus. Oke, wah uh, ada banyak sekali teman-temannya. Nah, teman-teman ini, ini cara yang pertama ya teman-teman ya. Cara yang kedua teman-teman ya untuk menghapus file sampah yang uh, kedua teman-teman. Kita pergi lagi ke menu Windows ya teman-teman ya. Kemudian kita pergi lagi ke menu Run teman-teman. Kemudian di sini teman-teman ya. Langkah yang kedua itu kita ketikkan uh, persen temp teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Nah, teman-teman, jika sudah diketik persen, uh, 10% persen, kemudian langsung saja kita klik Oke OK, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, in, uh, ini dia uh, file-file sampahnya, ya, teman-teman. Ya, ini adalah file-file sampah, kemudian langsung saja kita hapus, ya, teman-teman. Ya, seperti tadi, teman-teman, kita, kita tandai semua saja file sampahnya, teman-teman. Menghapus langsung, ya, teman-teman. Ya, oke, kita langsung hapus saja um, uh, file sampahnya, teman-teman. Nah, teman-teman, pesampahnya -teman, sudah terhapus, ya teman-teman. Nah, ini dia untuk cara yang kedua, ya teman-teman. Ya, untuk cara yang selanjutnya atau cara yang ketiga, yaitu kita uh, klik menu Start lagi, ya teman-teman. Ya, atau menu windowsnya teman-teman. Kemudian kita pergi ke menu Run lagi, ya teman-teman. Kemudian, jika sudah nampil menurannya kita ketikkan di sini, yaitu temp teman-teman. Ya, beda, yang, beda ya teman-teman. Ya, yang tadi itu persen tem persen ya teman ya kalau yang ini tem, okay. nah teman-teman jika sudah diketik uh, tem, kemudian kita klik Oke okay aja teman-teman ya. Nah di sini kemudian kita uh, tandai aja ya semua semuanya teman-teman ya karena ini adalah yang sampah teman-teman. Oke okay. kemudian langkah selanjutnya kita hapus saja teman-teman ya. Oke okay, kita skip ya. Try again ya teman-teman jangan di skip baik again Jika uh, tidak bisa dihapus Kemudian kita klik skip aja ya teman-teman Oke kita uh, Yang ini tidak bisa dihapus ya Mungkin ini file uh, Bawaan sistem ya teman-teman ya. Kita skip aja teman-teman Oke teman-teman Teman-teman, nah, untuk cara yang selanjutnya, teman-teman, untuk cara menghapus file sampah yang ada di PC atau uh, laptop kamu, langkah selanjutnya yaitu kita pergi ke menu yaitu Recycle Bin, teman-teman ya, yang ini ya, teman-teman ya. Kita klik aja, teman-teman. Nah, ini dia file-file yang sudah kamu hapus tadi, teman-teman. File-file sampah yang sudah kamu hapus tadi, teman-teman. Bagi teman-teman ini dia file-file yang tadi kamu hapus ya teman-teman ya Kamu harus menghapusnya lagi di Rascal Bin teman-teman Nah teman-teman eh, langsung aja kita tandai semua saja teman -teman ya teman-teman Karena ini file sampai yang tadi sudah kita hapus Namun file sampahnya tersebut teman-teman belum 100% terhapus teman-teman eh, File sampah yang tadi yang eh, sudah kita hapus itu masuk ke folder Recycle Bin teman-teman Belum terhapus sepenuhnya teman, -teman nah di sini untuk menghapus permanen teman-teman ya di reskill di bin ini teman-teman kita tandai saja yes semua teman-teman ya untuk menghapusnya kemudian ya jika sudah ditandai seperti ini teman-teman kita langsung hapus saja teman-teman ya karena ini tidak penting teman-teman kemudian langsungnya kita klik yes aja teman-teman untuk menghapus file tersebut teman-teman kita tunggu ya teman-teman ya karena ini filenya agak besar juga ini banyak banget lima 75% oke okay. 90 dan 100% berhasil teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia teman-teman ya cara menghapus file sampah yang ada di PC atau laptop kamu, teman-teman.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 Dan jangan lupa untuk share-share juga ya video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial, kemana saja lah. Yang penting di-share ya teman-teman. Agar teman-teman kamu tahu juga apa yang kamu tahu teman-teman. Nah teman-teman terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Baik teman-teman untuk video yang menarik lainnya kamu bisa dicek di channel tutorial teman teman